serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu mengabarkan kabar baik, kabar menarik, dan vitamin bahagia dari idola kita, Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, untuk menemani santai sore kalian saat ini, kami akan memberikan informasi dan pasien vitamin seger di sore hari ini. Simak di kabar pertama persahabat ada spesial dari Leslar Entertainment di laman akun Instagram Leslar Entertainment ini mengunggah sebuah postingan nih persahabat ya. ada tips agar tidak lemas saat puasa wow kita simak nih persahabat ya tips dari tim Leslar Entertainment yang pertama Hindari minum teh atau kopi saat sahur, persahabat Dikarenakan bisa bikin kamu buang air kecil terus Bikin haus soalnya cadangan cairan tubuh jadi berkurang Tuh, persahabat tips yang pertama Yang kedua, sahur pas waktu imsak Makan atau minum pas mau imsak lebih baik Soalnya tubuh jadi dapat cadangan energi lebih banyak Itulah dua tips dari Tim Lari Entertainment Semoga persahabat ya, semangat terus nih puasa terakhir kita dan mudah-mudahan ya menjadi berkah barokah nih untuk kita semuanya Amin Dan untuk berikutnya persahabat kita simak juga di laman akun Instagram Leslar Metaverse Ini ada kabar yang sangat membanggakan sekali Alhamdulillah 1 miliar dolar Leslar token sudah di burn. Wow ini Allah banget nih Semangat terus untuk kelasa Metapod, semoga semakin sukses, makin jaya, dan semakin mendunia Bayang sekali pastinya tanggapan dan respon juga yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram Pika underscore aliasir mengatakan Of the best Leslar Metaverse Go go go until to the moon Wow Masya Allah banget ya Sebelumnya juga nih Leslar Metaverse ini menuskan sebuah kalimat Ada kejutan apa lagi ya selanjutnya Mudah-mudahan persahabat ya Ada kabar baik dan kejutan spesial bahagia yang kita dapatkan Dari Leslar Metaverse yang selalu membuat kita bangga pastinya Berikutnya juga perhatikan ini ada info penting untuk warga Konoha, jangan sampai lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Laysar Entertainment, karena malam nanti bakal ada kejutan spesial di channel YouTube-nya Entertainment. Tepatnya jam 7 malam, persahabat, jangan lupa. Ini ada vlog terbaru, ditinggal asisten rumah tangga, Oji bantuin Bilar beresin rumah nih, persahabat, ya Wow, ditinggal asisten rumah tangga mudik nih, persahabat, ya Bapak Bilar, ini dibantu oleh Oji untuk beresin rumah ini spesial nih persahabat ya, kita akan tentunya menyaksikan persahabat ya keseruan papa bilar ini lagi beres-beres rumah masyaallah. Dan selanjutnya sahabat, kita simak juga di IGNS pribadinya papa bilar ini mengingatkan juga nih persahabat ya bahwa jangan lupa untuk terus mendukung Leicester Entertainment. Karena vlog sebelumnya juga membuat kita ketawa bahagia, para sahabat ya, saat Papa Bilar, Bunda Lesti membuka hampers nih dari para sahabat, dan ada sebuah ucapan nih dari Papa Bilar, "Makasih orang-orang baik yang sudah kirim hampers ke kita, Leslar Entertainment, Lesti Kejora tuh di tag namanya Masya Allah, terima kasih ya, untuk semuanya yang sudah memberikan hampers kepada Leslar. Mudah-mudahan..." Semuanya diberikan kesehatan menjadi barukah berkah untuk semuanya Amin Dan berikutnya persahabat, vitamin bahagia juga kita dapatkan di sore hari ini Yang sudah kangen BBL, akhirnya kita dapatkan nih di postingan Papa Bilar BBL sedang tertidur, lagi digendong oleh Bunda Lesti Persahabatnya dan ada sebuah kalimat yang dituliskan di posting oleh Papa Bilar jadi pengen buka pakai cilok katanya tuh aduh masya Allah banget ya Serasa dapat THR banyak nih sore hari ini Alhamdulillah nongol juga Abang Fatih yang ditunggu-tunggu oleh warga Konohan nih Persahabat ya akhirnya Muncul juga gak apa-apa deh, belakangnya doang persahabat ya, tetap kita merasa bahagia Hingga banyak sekali komentar dan tanggapan dari para sahabat Leslar Yakni dari akun Novetica Runia mengatakan akhirnya yang ditunggu-tunggu nongol juga Pangeran Konoha Cuma foto gini aja udah senang, soalnya dapat vitamin dari mereka susah banget jadi harus sabar katanya tuh Ada juga komentar lain dari akun Dina dan in 11 mengatakan Masya Allah ayang embul akhirnya nongol juga gemes banget, nah kangennya terobati katanya itu Masya Allah banget ya akhirnya terobati juga nih kangen warga Konoha yang sudah menunggu lama kehadiran BBL muncul nih bersahabat ya akhirnya langsung disuguhkan oleh idola kesenggan kita Rizky Bilar.